Dalam video ini, Anda akan mempelajari cara membeli stablecoin USDT di platform Bestchange dan cara menukarkannya dengan BTC. Untuk memulainya, buka platform coinsbit.io dan masuk ke akun pribadi Anda. Anda bisa mengetahui cara mendaftar ke bursa pada video tutorial kami tentang pendaftaran dan verifikasi. Di sudut atas layar, masuk ke bagian balance melalui menu Wallet. Sebagai contoh, masukkan USDT pada kolom pencarian dan klik tombol deposit. Selanjutnya, pilih metode pembayarannya. Misalnya, TRC20 dan salin alamat dompet yang muncul di layar Anda. Untuk mendanai dompet, kita perlu menukarkan uang fiat dengan uang digital. Kami merekomendasikan agar menggunakan platform Base Change. Silakan kunjungi situs webnya di BaseChange.com. Pilih metode pembayarannya dan mata uang yang akan digunakan untuk membeli USDT pada kolom sebelah kiri. Harap diperhatikan Anda bisa memilih metode apa saja yang menurut Anda paling nyaman tanpa tergantung lokasi Anda berada. Kita pilih Visa dan Mastercard sebagai contoh. Pada kolom sebelah kanan, pilih aset yang ingin dibeli. Dalam hal ini adalah USDT TRC 20. Setelah itu, di sisi kanan halaman akan muncul daftar platform exchange pilihan, tempat Anda akan melakukan transaksi. Secara bawaan, situs-situs dengan rating terbaik berada di urutan teratas dalam daftar. Harap diperhatikan, kolom GIF menampilkan jumlah transaksi minimum untuk arah bursa yang dipilih di situs tertentu. Sebagai contoh, kita akan memilih exchanger dengan kurs yang paling menguntungkan. Masukkan jumlah dana yang ingin Anda depositkan ke dompet beserta data kartu Anda. Tempel alamat dompet USDT yang telah Anda salin sebelumnya. Masukkan alamat email dan nomor telepon Anda, setujui perjanjian pengguna dan klik tombol Exchange. Untuk menyelesaikan pembelian ini, silakan masukkan kode yang Anda terima dari exchanger melalui email. Salin kode dari email tersebut, lalu tempelkan ke kolom yang disediakan di situs dan klik tombol Confirm Code. Baca syarat dan ketentuannya sekali lagi dan klik Make a Payment. Masukkan nomor kartu Anda dan konfirmasikan. Transaksi telah berhasil. Sekarang kita bisa kembali ke menu Balance. Untuk membeli BTC, Anda harus mentransfer dana ke saldo trading. Caranya, klik pada tanda panah orangnya di sebelah mata uang yang Anda minati. Tentukan jumlahnya dan klik tombol transfer. Di bagian trade, buka tab Classic Trade. Mengingat USDT adalah stable coin, maka Anda harus memilih subbagian stable. Pada jendela yang muncul, pilih USDT dan pada jendela pencarian, pilih BTC. Pada jendela by BTC, Pilih jumlah koin yang ingin Anda beli beserta harga yang siap Anda bayarkan, dan klik tombol Buy. Order Anda telah ditempatkan. Begitu harga pasar sesuai dengan harga yang Anda tetapkan, order Anda akan dieksekusi dan BTC akan menjadi milik Anda. Setelah order berhasil dieksekusi, ia akan muncul di jendela order history. Silakan kembali ke jendela balance. BTC yang didapat akan muncul secara otomatis di saldo Anda. Semoga video ini bermanfaat.